Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat pagi Menjelang siang teman-teman Ya berjumpa lagi hari ini Kita lagi Menelusuri Di pinggiran sungai teman Sungai terpanjang Yang ada di Jawa Tengah teman Ya lanjut teman Tanpa berpanjang ke atas coba tahu di rumpun bambu ini ada bambu uniknya teman ternyata tidak ada teman rumpun bambu ampel ini teman wow ada teman songgol langit teman mantap teman mantap teman inilah teman sosoknya teman Waduh, mana kameranya nggak kelihatan teman Nah, ini dia teman Mantap teman Songgol langit teman Luar biasa teman, mantap Bambu songgol langit Luar biasa teman Ya, bagi baru menemukan channel saya, selamat datang Jika Anda suka dengan video saya, mohon bantuan dan dukungannya Like, share, subscribe-nya teman karena gratis teman dan tambah loncengnya oke okay. ya inilah hasil kali ini teman Membosongkan langit Joss, mantap ya kita akhir aja dulu teman karena kata mau mengeksplore yang lain assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mantap